Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kelanjutan dari part yang pertama kemarin Dari multi akun, multi kategori ya, Tapi ini yang untuk persediaan Yang berupa jasa nah, atau non persediaan ya. Pertama-tama kita masuk ke barang dan jasa ini Nah settingan yang paling mudah agar kita tidak salah link atau salah membuat suatu settingan Kita begini ya pertama itu kita mencoba atau ngetes satu pembuatan satu barang ya Contoh ya ini contohnya itu tadi ini kan yang spare part sudah oke okay, merchandise sudah oke okay, karena ini berbentuk barang semua ya kita sekarang transportasi, padahal di awal tadi transportasi itu belum ada settingannya, masih seperti settingan spare part ini ya. Oke, kita kita langsung membuat satu untuk barang yang berkategori transportasi begini, nah kode barangnya tetap nanti otomatis di sini ya, kalau nggak otomatis begini sendiri ya nanti ini diklik gini nanti bikin sendiri kalau mau otomatis ya pakai ini sebetulnya sama aja lah barang itu apa kode sekarang nggak begitu nggak begitu diperhatikan karena sudah otomatisasi semua nama barang ini misalkan uh, bus ya bus perjalanan dari ini Surabaya nah ini berarti hanya perjalanan kudus ke Surabaya saja ini misalkan ini bis reguler ya nah untuk jenis barang ini ini kita buat jasa nih. nah perbedaannya kalau gini kita jasa uh, untuk gambar ini gambar dan dan lain-lain ini akan hilang ya. tapi akunnya yang tadinya itu selengkap ini Nanti akan dipangkas seperti ini ya, jasa. Ya sebentar, ini kita lanjutin aja. Kita pilih trip ya. Kalau seandainya belum ada satuannya, kita tinggal tulis aja otomatis. Misalkan ini adalah box. Box tadinya itu belum ada. Begitu Anda klik yang biru ini, nanti dia otomatis akan mendaftar sendiri ya. Kita nggak nggak nggak susah-susah untuk mengisi. Inputan dalam uh, form khusus nggak usah ini langsung ya Nah tadinya yang ini lengkap sekali Ini berubah menjadi seperti ini ya Beban kita masih disamain aja Di teman-temannya yang di atas tadi Nah penjualan Ini penjualan Harus pakai penjualan yang ini Nanti kelompoknya Pendapatan jasa transportasi ya Diskon Tadi awalnya kita hanya mendaftar uh, spare part dan, dan diskon merchandise. Nah sekarang kan harusnya kan diskon misalkan tripnya itu sekali trip itu 5 juta ada diskon 500 ribu kan harusnya kan ada biar, biar bisa untuk direkam. Maka langkah selanjutnya itu adalah kita harus membuat ini. Buku besarnya yang bagian penjualan ini bagian penjualan bawah, kita cari pendapatan ya kemudian ini ada diskon ada diskon ini harus kita tambah ini ada ada diskon ada diskon 400.000 12 ya kita bikin ini penjual pendapatan 400.000 12. Nah, ini diskon diskon jasa transport. Nah, seperti ini ya. Ingat ini belum diberi sub akun, nanti kita kita sesuaikan sub akunnya. Ini kita cari lagi. Ini berarti dia di sini. Nah, ini diklik Kemudian ini di sub akun akun ini pendapatan dan operasional ini. Nah, nanti kalau dilihat di sini udah rapi lagi, dia akan akan menyatu jadi sini lagi ya. Nah, untuk untuk nanti ke depan kita akan membahas dua ini ya. Nanti akan kita apa menyelesaikan dua ini ke depan ya. Oke, okay, kita akan setelah itu, setelah ini sudah terdaftar di COA, maka di pengaturan, ingat ya, pengaturan harus didaftarkan lagi ya, untuk diskon, untuk diskon ini, akun-akun ini, untuk diskon harus bisa mengakses ini, diskon tulis. Kon jasa transportasi ini ya belas udah itu tok oke simpan nah setelah itu kembali ke dalam barang dan jasa lagi ini penjualan kan sudah jasa transportasi ini seberpat di delete seperti ini, diskonnya diganti yang jasa tadi. Nah, ini. Sudah, ini cukup cukup ini dulu ya. Nanti uh, kita lihat lagi transport ini, kategorinya, ini barang dan jasa, ini uh, name produknya itu Kudus Surabaya, terus jasa, ini satuan trip. Nah, ini nanti bisa, bisa dipelajari di kemudian hari ya. Ini sudah, kita oke. Okay simpan, nah begitu, ya itulah cara pembuatan kodenya atau nama kategorinya. Kemudian setelah setelah uh, sesi kategorinya selesai, nanti kita akan membuat uh, contoh pembuatan item barang dan jasa ya kalau ini seandainya kita delete pun ya nggak apa-apa ya, tapi kan ini kan hanya untuk, untuk apa, ngetes saja, untuk, untuk mau ngetes pembuatan uh, pembuatan settingan untuk jasa, nanti ini kita tes setelah sesi ini ya oke, terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh